Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu bidallahi Minusururi anfusina wa sayi'ati A'malina ma'ayadihillah Fala mudilalah wa ma'ayadiluhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Amma ba'du Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi min syaitanir rajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anufusi wal samarot wa basyiri sabirin Allah ya surah Allah sahabat beratim dimanapun anda berada bagaimana kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun amin sahabat beratim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semua manusia, baik yang beriman maupun yang ingkar, tidak akan luput dari cobaan di dunia ini, baik itu cobaan kesusahan maupun cobaan kesenangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. <tik> Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya' ayat 35. Sahabat Retim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir satu tahun pandemi Corona COVID-19 membuat kita berada pada kekhawatiran tertular, ruang gerak perbatas, dan nafkah yang berkurang, sehingga... Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya kapan wabah ini akan berakhir dan kapan kita menjalani hari-hari seperti sebelumnya. Sahabat kreatim yang dirahmati Allah SWT, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah SWT. Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun, di balik musibah pasti selalu ada hikmah dan kebaikan manakala kita memandangnya dengan kacamata yang positif sahabat birhay tim yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala lantas bagaimana cara kita melihat wabah COVID-19 ini dengan kacamata iman pertama kita harus berhusnuzon kepada Allah subhanahu ta'ala kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu ta'ala yakinlah bahwa akan ada banyak kebaikan dari semua musibah ini Allah berfirman Bal huwa lakum, la lakum. Jangan menyangka bahwa musibah itu jelek Untuk kalian Karena di situ ada kebaikan untuk kalian Quran surat An-Nur ayat 11 Sahabat gerahatim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua bagaimana kita melihat wabah ini dengan kacamata iman kedua adalah kita harus optimis bahwa musibah ini akan berlalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan dan yang terbaik setelah musibah ini dan Rasulullah s.a.w. bersabda berikan kabar gembira dan tidak menakut-nakuti orang sehingga menjauh buatlah segala hal menjadi mudah dan tidak membuat hal-hal menjadi sulit hari siriwayat Abu Daud jadi janganlah kita keluarkan kata-kata yang negatif ya. tapi eh, jangan kita keluarkan kata yang negatif kata-kata sakit tertular Nanti begini, nanti begitu, tapi keluarkanlah kata-kata yang positif, keluarkan kata-kata yang baik, dan itu yang dicintai oleh Nabi SAW. Ada suatu kisah, e, Ibnu Taimiyah, seorang ulama, beliau pernah mengunjungi muridnya yang kala, kala itu sedang sakit, kemudian beliau menjenguknya, dan beliau mendoakan murid tersebut dan mengatakan ja'atil a'afiyah sudah datang kesehatanmu setelah sang guru pulang lalu muridnya alhamdulillah atas izin Allah seketika itu sembuh bahkan lebih sehat dan kuat dari sebelum ia sakit itulah doa yang bercampur dengan optimisme dan harapan hasilnya akan menjadi orang-orang yang sehat dan mempercepat kesembuhan orang-orang yang sedang sakit sahabat girhatim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun orang-orang beriman di hidupnya baik dalam keadaan paling krisis sekalipun orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling beruntung karena dia orang yang masih punya pegangan yang sangat kuat dan pegangan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apapun keadaannya orang-orang beriman Akan menghadirkan Allah dalam kehidupannya Dan itulah yang membuat dia mudah bangkit Dibandingkan orang yang lainnya Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Tetap patuhi protokol kesehatan Sebagai penyempurna ikhtiar kita Dan yang lebih penting Mari kita tingkatkan protokol ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bulan Ramadan sudah saatnya lapangkan hati kita bahagiakan diri kita yuk kita bangkit menuju kesuksesan sahabat kreatim yang di Allah subhanahu wa ta'ala ini bulan yang sangat mulia perbanyaklah kita bersedekah tadaburi al quran Kiamu, Lail, jangan ditinggalkan. Rutinkan zikir pagi dan petang. Perbanyak doa-doa yang terbaik. Raih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.